Nah, pada selamat siang semua. Oke, hari ini saya memposisikan ini buat bagi ruby, pink ruby ini Afrika. Ringnya apakah super? Anti karat, anti luntur, anti lengket, anti ini. Anti barat kalau tim siapa mahal ini. Ini seperti re vera ya 125. bisa lihat ini kating ya udah kating ini ya gati, warnanya ganti, warnya pink oke okay, seluruh panut saya, lupa nusapkan, saya lupa orderannya okay, terima kasih untuk ordernya nih kira satu ribu bisa bayar di tempat oke terima kasih terima kasihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh